salam token bosku nah kali ini nih bosku kita kedatangan unit baru lagi bosku namanya uwinfly u2 kalau orang makan tempe orang jawa bilangnya u2 ini produk terbaru dari uwinfly cukup menarik kemarin kemarin kan sering ada masukan dari ke pt uwinfly nggak coba nggak sepeda listrik yang sudah pakai lithium soalnya Pertama kali itu, pertama kali kita berkecimpung di dunia sepeda listrik. Ya, waktu itu yang sudah menggunakan litium sepeda listrik, produk yang kita jual itu, isiku satu. Isiku satu sudah kosong lama. Isiku satu sudah kosong lama, ya bosku. Sudah kosong lama, akhirnya sampai saat itu enggak ada model-model sepeda-sepeda seperti ini. Sepeda sepeda body semi semi motor seperti ini yang pakai lithium kecuali sepeda sepeda lipat MTB itu rata-rata lithium sudah soalnya kan rangka kecil nggak mungkin juga dia pakai aki kering. Nah akhirnya ini keluarlah sepeda sepeda semi motor bosku ya tapi yang lithium cuman bedanya ini nggak ada keranjangnya. Nah ini sendiri kapasitas apa itu spesifikasinya bosku ya dia sudah menggunakan dinamo yang 500 watt untuk voltasinya masih 48. Nah untuk baterainya ini yang keren dia sudah pakai lithium ion itu yang 48 volt 20 ampere 48 volt 20 ampere. Nah untuk jarak tempuhnya diklaim pabrik 60 kilo untuk kecepatan maksimal 35 km per jam untuk beban angkutnya kurang lebih 100-120 kilo. nah untuk ini sepeda ini mas kalau misalkan yang ada pertanyaan mas ada keranjang apa itu ada bagasinya itu enggak ada ini sama kayak G2 keluar produknya BF Godrid G2 cuman kalau yang G2 kan masih baterai aki masih aki aki kering kalau sedangkan ini sudah litium posisi baterainya di sini bosku Nah. Ini posisi baterainya. Ini baterai portable. Nah. Ini yang satu kayak seperti ini, tapi ini saya belum buka chargernya, Bosku. Ini chargernya sama kayak yang lain atau enggak? Soalnya ini di sini ada keterangan ini sama, pakai yang ini, Bosku. Nah, yang lubang tiga Soalnya kan rata-rata jarang, Bosku. Lithium itu chargernya seperti ini jarang. Jadi tinggal lihat dicek di sini. Pulau oh, tiga Bosku, sama mendoksi, Bosku. Nah, jadi sama, jadi ini bisa ngecas lewat sini, atau mungkin bisa pakai soket yang seperti ini, Bosku, untuk ngejajarnya. Nah, ngecasnya bisa di luar sini, atau mungkin bisa langsung dari baterainya. Seperti baterainya tinggal diambil, ini enggak ada bagasinya. Motor powernya bisa dilihat di rodanya. Untuk sistem pengereman, untuk depan dia pakai disc brake. Kalau belakang masih tetap drum brake. Ban pasti sudah pakai tubeless. Ukurannya kita tinggal lihat di sini. Ini ukuran bannya, ini 275 kali 10, bosku. 10 2,75 2.75. Nah, selanjutnya ini kita coba nyalakan untuk fitur-fiturnya ini, Bosku ya. Kontak ini, ini fungsinya cuman buat buka jok ini aja dudukan. Untuk nyalakannya, ini tinggal pakai ditekan sini aja, Bosku. Ada tombol di sini, ini ada tulisannya start engine stop. Ini tinggal ditekan. Nah, ini dia langsung ke mode parking brake. Seperti kayak isi go 2 bosku, dia langsung mode parking brake. Ya. untuk tombol parkirnya nggak ada ketika kita gas posisi gini dia nggak mau jalan. Jadi mau nggak mau harus direm. Nah, ketika direm ini ada tulisan ready gini, ini sudah siap jalan bosku. Ini menunjukkan indikator kecepatan, jarak tempuhnya, ini indikator baterai. Ini lampunya ini ratingnya ini belnya nah sempat juga ada pertanyaan mas ratingnya sepeda listrik rata-rata emang berisik iya memang berisik bosku yang nggak berisik itu punyanya bf quadrate BF g2 bosku nah itu sempat ada yang minta mas caranya biar nggak bunyi dong nah itu mau nggak mau memang harus ganti pulsernya flashernya harus ganti flashernya Flashernya G2, untuk saat ini kan masih kita sendiri, tim sendiri masih cari biar dapat flashernya G2 itu, Bosku. Nanti kita coba aplikasikan di sepeda listrik biar suaranya nggak bunyi. Soalnya kalau misalkan kita lepas, kita matikan suaranya, itu klakson biasanya nggak nyala, nggak fungsi. Yang nggak fungsi, klakson. Nah, lanjut ke sini aja, Bosku. Ya, rating tadi sudah. Tombol Bell, ini ada uli cakram. Nah, ini tampilannya sudah menarik. Nah, di sini ada gantungan buat bawa belanjaan. Gak ada keranjang tapi ada gantungan buat bawa belanjaan. Ini buat yang di belakang. Untuk footstep belakang juga sudah luas. Posisi kaki juga sudah enak, bosku. Nah, kalau matikan tinggal tekan lagi aja, bosku sudah mati ini bosku ini sudah mati untuk skoknya depan belakang suspensinya depan belakang bosku ya nah untuk harganya sendiri bosku harganya sendiri sekitar di angka 8 jutaan harganya di angka 8 jutaan tapi menurut saya ya lumayan untuk sekelas baterai litium bosku yang 20 ampere Nah, jadi itu bosku harganya sekitar 8 jutaan, 8 jutaan sekian. Soalnya beda beda dealer biasanya beda harga. Intinya harganya untuk harga ecer pabrik diangkat 8 sampai 9. Jadi 8 jutaan bosku. Soalnya barusan saya dikomen bosku, dikomplain bosku, harganya piro gini. Nah, untuk garansi garansi sama garansinya uinfler rata-rata baterai 6 bulan, kelistrikan 6 bulan, dinamo 2 tahun, rangkanya 5 tahun untuk penggunaan remote ini sama ya bosku ya, sama kayak berada listrik lainnya kalau mau nyalakan tanpa tekan tombol itu tadi, tinggal yang gambar listrik ini yang tengah dua kali. ini posisi udah nyala kalau nyalakan tanpa, Nyal nyalakan tanpa tombol, pakai remote ya juga matikan dari remote yang atas untuk parkir, untuk keamanan yang bawah ini, yang ke tutupin. Ini, ini digeser sedikit udah pasti bunyi. Nah, ini udah bunyi. Matikan yang atas. Lucu bosku, modelnya lucu, simple, unik. Kalau saya lihat. Ini udah bagus bosku. Cuman, cuman ini cuman saya yang belum tahu posisi kontrolernya. Kalau dilihat dari, saya kira posisi kontrolernya di sini bosku. Kalau posisi kontroler di sini, ini udah bagus. Kenapa? Karena ini untuk roda ini sudah tertutup rapi. Dah untuk baterai juga di sini sudah tertutup rapi. Di sini nggak ada celah-celah air yang bisa masuk. Kalau yang lainnya kan banyak baterainya di situ. Ini di atas jadi aman. Kalau kondisi hujan, kondisi hujan sebenarnya dipakai aja nggak masalah, bosku. Soalnya, saya disini sering gitu loh, saya sendiri sering pakai kendaraan listrik, juga hujan-hujan. Tempo hari, saya sih pakai isi dua bosku. Pakai isi dua cuman yang jadi kendala itu, kalau misalkan kondisi hujan, itu posisi kendaraan listrik kita berhenti. Biasanya airnya itu bukan masuk yang dimana mana-mana, cuman masuknya yang di sini. Jadi, sering yang terjadi itu error-error di sini sini nih bosku. Ini sensitif sangat sensitif bosku ya kayak isiko Nah, jadi yang sering apa itu masuk airnya di sini, masuk ke soket-soket itu, jadi yang bikin error trouble-trouble di sini itu pernah kejadian itu di Winfly New Love Summer. Cuman solusinya tinggal dipanaskan waktu itu. Ditunggu kering, udah normal lagi jadi ketika dikasih itu dia nggak mau, terus kadang mundur-mundur sendiri karena itu kemasukan air, jadi kalau misalkan kondisi hujan mode apa itu kita parkir, naruh kendaraan listrik, mending di tempat yang terdua aja nah mungkin cukup sekian bosku ya untuk ulasan produk terbaru dari UIN Fly sepeda listrik model semi motor tapi sudah Lithium harganya kalau menurut saya sih terjangkau bosku ya sekarang daripada ambil yang kayak tipe-tipe seperti Dragonfly harganya hampir di angka 7 juta kan mending tinggal nambah dikit sudah dapat baterai Lithium kapasitas lebih besar ampernya. 20 Ampere cukup sekian dulu bosku ya untuk ulasan dari sepeda listrik keluaran UINFLY yang terbaru ini untuk request teman-teman semua, bos-bosku semua yang minta request X6 Atau mungkin tipe-tipe lain, mohon maaf, kita masih belum bisa Mungkin kita jadwalkan di video-video selanjutnya Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang bosku Jangan lupa subscribe, like, dan share ya bosku Salam token bosku